Hello semua, uh, selamat kembali ke vlog unit bergerak cepatan tentang papar info on wheels hebahan vaksin guys. Dan sebelum mulakan video, saya harap semua untuk subscribe, like, tekan notifikasi button untuk Mister Mat channel. Okey, uh, kali ini um, agak istimewa sedikit sebab akhirnya kami ada uh, unit bergerak uh, daripada diusahakan oleh saudara Yusri sepatutnya unit ini di bengkel tapi beliau usahakan untuk uh, IOW kali ini untuk uh, program kita yang kita akan laksanakan di kampung beringis kawasan Dun uh, Kawang lah okey? dan uh, sementara itu guys uh, kami juga uh, memberikan apa um, ini bahan-bahan penerbitan kepada warga peluduk setempatlah yang ada di kawasan itu. Okey guys, um, lepas ini kami ke pantai Beringis. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ya guys, uh, di Kampung Beringis ni memang ada pantai yang cantik, secantik Pantai Manis yang dahulunya sangat terkenal lah. Uh, tapi sekarang ini uh, diberingis lah yang paling apa paling top sekarang Jadi kalau mana-mana yang kesempatan boleh ke sana lah Dan memang ada rumah-rumah di sana Walaupun kamu nampak ini Memang saya shoot ini Kamu nampak memang uh, laut sebelah itu pantai lah Tapi di sebelah itu memang ada banyak rumah Cuma dia berjauhan jadi um, kita tidak lupa juga lah mereka yang ada di sini. Uh, jadi uh, ini jalan ini kan di depan tuh ada tuh, Ada Brings Beach Resort. Uh, jadi kalau kamu ada kesempatan di papar jangan lupa singgah di Brings Beach Resort. Uh, ini dia punya resort di sini. Harganya sekitar 100 lebih, ada yang 200 lebih bergantung dengan kadar dia punya kadar lah jadi kalau ada kesempatan ah, bolehlah singgah di sinilah oke okay, dan seterusnya kami pergi ke Kampung Ulu beringis ah ini Kampung Ulu beringis kawasannya di sini sama juga dia punya Rumah-rumah di kawasan, di, khususnya lah, kalau di kawasan uh, sampah nih kan, memang dia bukannya uh, tersusun, dia berselerak, Jadi kami terpaksa pergi uh, satu dua tempat untuk melaksanakan ini uh, hebahan info on lah uh, berkenaan dengan covid, uh, berkenaan dengan vaksin. Uh, ini keadaan di sekitar Kampung Ulu Berhesis. Oke, okay? jadi ya. Yeah. Uh, selepas ini kami akan pergi ke destinasi yang kita tuju Iaitu ke Masjid uh, Kampung Beringis Okey guys Dan uh, sama samalah kita saksikan ini vlog uh, Bagaimana kita, kami uh, dengan tim uh, PP Iaitu Pembantu Penderangan dan juga uh, JAV uh, Pembantu Laut Kami semua Uh, bekerjasama melaksanakan program uh, apa program Info on Wheels yang mana kami menerangkan kepada orang ramai uh, bagaimana untuk uh, mendaftar uh, aplikasi uh, MySejahtera untuk program vaksin dan kepentingan-kepentingan dia lah ok, kita teruskan sebetulnya Jabatan Kesehatan tadi pada hari ini bawah ini sekarang когда контакт с тем, Okay guys, saya terpaksa voice over ini klip video sebab uh, ini uh, ada banyak gangguan di masa-masa saya ceramah tu, uh, banyak kereta lalu-lalang, kawasan masjid ni, uh, untuk makluman semualah lah, dia tempatnya uh, berdekatan dengan jalan besar uh, jadi itulah kenapa kamu tidak berapa dengar saya punya ceramah lah, tapi uh, boleh saya ringkaskan di sini guys uh, kami uh, selain uh, apa kita uh, berceramah, kita juga buka sesi soal jawab dan memang uh, apa se dalam sepanjang itu taklimat itu banyak yang uh, bertanya, banyak yang ingin tahu uh, macam mana cara-cara untuk uh, ini mendaftar uh, ini apa vaksin macam mana untuk uh, mendaftar uh, secara online dan ada yang uh, sangat tanyalah uh, apa Orang ini bertanya pasal apa kepentingan dia, apakah risiko-risiko dia. Banyak pertanyaan lah masa sesi itu. Okey, selepas daripada itu kami pergi uh, ke kampung uh, di mana kami laksanakan ini IOW di kampung berdekatan lah. Okey, uh, jadi ini uh, berdekatan dengan uh, masjid kampung Meringis dan kami laksanakan ini IOW dan uh, kami juga laksanakan di uh, beberapa kawasan lah, ada 1-2 uh, seperti yang kita maklum uh, kawasan ini memang penduduk dia ramai uh, cuma dia punya rumah-rumah dia ini uh, berselerak tidak, tidak orang bilang kalau macam kita tengok di taman-taman perumahan, -taman memang dia ramai kan, kamu nampak ramai tapi sebenarnya itulah dia kawasan ini luas sebenarnya ya di kawasan ini jadi uh, memang satu kepuasan juga apabila kita melaksanakan ini uh, kerja luar apabila um, suara kita dan juga info apa informasi yang kita uh, sampaikan itu uh, didengar oleh masyarakat dan inilah uh, peranan dan tugas utama uh, kita di uh, jabatan penerangan. Jadi sebelum mengakhiri uh, video ini terima kasih kerana mereka yang uh, sudi uh, apa sudah menonton tekan like subscribe dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.